Step one, wake up, brother, gonna rise right with the sun. ada anak SMA di rumah kosong ngapain cocele lagi gitu. nggak boleh negatif thinking mah nggak boleh berpikiran negatif siapa tahu habis apa olahraga ya kan olahraga apa dulu tapi ini dibawa kayaknya si Aing baru bangun, Cuk. Iya ke mana? Hah? Irek mana, Man? Kopi di ini. Kopi kaki bukit. Di mana tah? Di Lembang. Anjing. Di Lembang. Jauh, Bro. Jauh di mana? Yuk cari naik motor ke situ. Pasar Lembang. Alus ah, tempatnya, Mang. Bagus, enak. Nah, dia yang di atas tertutup eh, mana? Di atas mana? Taruh. Review deh kali ini cuma cari tempat dulu. atau Katanya mau ke mendung Bendung gak di atas. Oke aja ke mendung Cuk. Masih proses andrei. Ini aja dari kemarin make tuh udah seminggu kayaknya udah seminggu pakai cuma lari lari 40-50 <laughs> ah. cuma lari 40-50 kemarin dari pas beres diambil kemarin karena habis ganti boring baru tuh boringnya ganti pakai ceramik kemarin boringnya pakai apa liner biasa baret akhirnya ganti ceramik Rok rokok jatuh lagi lagi, andrean ya udah seminggu sih, cuma kan seminggu teh kemarin. Jaraknya deket-deket, cuma di dalam Bandung sekitaran Bandung. Kalau jaraknya jauh mah seminggu juga mungkin udah cukup. Jadi kemarin di apa sempat di, di standarin lagi, kan? Kemarin tuh ganti kruk as, semua kruk as rasio udah main enak sih kemarin deh, cuma rasionya deh, hitungan buat balap, buat sirkuit pendek, jadi gigi satu gigi sampai gigi satu sampai gigi tiga tuh nafasnya pendek-pendek, makanya kalau buat harian jalan jauh kayaknya kurang enak. Emang enak sih galak bawahnya tuh satu sampai tiga tuh galak kan? karena gearbox sudah ganti kan. Tapi ya itu pendek, napasnya pendek-pendek karena hitungan rasionya buat sirkuit pendek, sirkuit kecil kayak brigit gitu lah. Akhirnya ya udah kemarin sekalian ganti krukhas, ganti standar lagi karena pakai krukhas yang kemarin. Seher bareng tiga kali, cok. Liston bareng tiga kali. Emang enak sih tenaganya kemarin. Enak parah ngejambak bawahnya tuh torsinya aja naik jadi 23 kalau nggak salah, 23 dua 24 kemarin tuh pas pakai stroke up, apa, crock racing yang stroke up stroke up tapi pakai stang pendek cuma stroke up berapa ya, 3,5 jadinya 3,5 bawah, 3,5 atas jadinya 7, kalau di total emang enak sih tenaganya di gas tuh jadi kita hentak bawahnya tuh motor langsung ngejamba ke aja bawa ke tengah akselerasinya apalagi dari bawah ke atas ya Akselerasinya lebih galak lagi. Cuma seher paret tiga kali, ya. akhirnya ya udahlah lah nyari aman aja. Berapa langkah standar? Jadi, kalau ganti lagi standar. Terus, rasionya juga standar, ganti-ganti standar lagi. Soalnya, kalau speknya kemarin tuh, kalau buat road race, diberi memang enak, kayaknya itu enak parah emang kalau buat harian Asian motor, kenapa saya pendek-pendek? Akhirnya yaudah udah sekarang jadi standar lagi, tapi yang standar cuma ini yang diganti standar cuma Kruk sama itunya doang, rasionya gearboxnya diganti standar lagi. Jadi ya sekarang mah pakai rock boring sama head BRT aja. Nih. Sama bagian atasnya aja gini. Sama magnet Kemarin magnetnya diganti lagi yang lebih kecil Pokoknya mana nanti lah kalau hari apa mungkin Di review speknya Spek barunya Ganti apa aja sih Sekarang kita ke lembang dulu Ini belum berani Geber Apa di belum berani, hai, bawa beberan geber ya. Mentok-mentok paling ikan, ikin enam puluh. Cuk, soalnya nyari aman biar goreng lebih awet aja. Katanya, drain-nya lama. Anjir di atas mendung. Cuk, hujan ya nanti. tuh mendung anjir. KTM lah. Oh. KTM. Hah? KTM situ. Itu berapa emang? 100 lah narik Sekalian, ya. -banking. Kan, oh, A -banking A A -banking. Kita beli rokok dulu, Brodi. Habis itu kita review dekalnya Kasian Kasihan ini motor ini dekal udah jadi dari awal tahun ini kemarin bulan apa kemarin teh lupa udah lama sih, lo kok tembus di sini Cuk baru tahu tuh bisa sini aja jadi ini dekalnya jadinya udah lama cuma pas jadi deh langsung masuk bengkel dan baru beres sekarang kisaran berapa ya 6 bulan lebih 7 bulan 8 bulan menurut ayahnya ada ATM. Makanya baru sempat di-review sekarang dekalnya. Gimana mau di-review kemarin-kemarin kalau motornya aja di dibekel. Tuh ya, habis ini kita review. Pokoknya tenang aja. Ini udah dicuci bersih, moga aja nggak hujan kok. Karena emang niat dicuci mau di-review dekalnya. Jangan hujan ya, jangan hujan ya. Nah, jangan hujan. salah sabar ya teman beli jpeg pokoknya akhirnya sarun tangan google sama LMT total 800 anjing mending beli online dulu online nya sama yang mana 7,5T <coughs> sama saya lupa kan 7,5T belum sama ongkir ya samalah lah ini beda, beda 20 ribu paling berat? berat Berat anjing berat? itu yang sama berat nya berapa? entah apa Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep dying. everything See you in the next life, Have to be a better me I don't think that my head's all straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm 11 at better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change oke okay, jadi sekarang kita review dekalnya cuma ini buru-buru karena udah mulai brimis nih jadi ya kita record buru-buru jadi ini dekalnya baru, baru jadi nih konsep barunya ini. Cuma baru dipublish sekarang karena motornya baru beres. Ini dia. Nah jadi untuk dekalnya ini dari Dirti Arus Dapik. Ini dia. Udah mulai hujan lagi, Cuk. Jadi dekalnya dari Dirti Dapik. Untuk bahannya ini pakai yang bukan 3M sih. Cuma yang bahan premium jadi laminasi paling tebal. Nih, Mirip-mirip 3M lah. Cuma kelebihannya dia kalau dari 3M itu. Kalau dicabut dia nggak akan membekas, jadi nggak akan ninggalin bekas banyak 3M. Terus di kalau dicabut lebih gampang ketimbang 3M. Pengalaman kalau pakai 3M tuh, kalau dicabut cabutnya susah. Terus ninggalin bekas lemnya tuh banyak. Jadi ngebersihin ngebersihin bekas lemnya tuh lumayan susah kalau banyak. Jadi itu dia. Ini orajet kalau nggak salah orajet lebih enak dari 3M lah kalau dipakai untuk jangka lama. Untuk harga dekalnya ini. Yang laminasi premium kayak gini yang paling tebal itu 650.000. 650.000 udah full set full body, dapat decal body sama decal arm juga. Ini dia. Untuk konsepnya ya masih sama kayak yang kemarin pakai desain-desain vektor kayak gini. Ini dia. Pakai desain-desain vektor, gambar-gambar vektor kayak gini cuma yang ngebedain ini warna dasarnya make warna hitam kalau kemarin makan full biru jadi body biru semua dekalnya juga biru kalau ini body hitam dekal warna dekalnya hitam cuma dikasih stripping aksen-aksen warna biru ini kayak gini ini untuk detail dekalnya, aduh basah lagi kena hujan jadi ini konsep baru Ya bosan aja sih sama yang kemarin tuh warna biru. Kalau biru semua, sah gimana ya body biru, kaki-kaki biru, kesannya tuh kayak terlalu rame gitu. Tapi emang ramainya juga nggak norak gitu kalau full biru. Cuma ya pengen warna baru aja. Jadi dikasih warna hitam kayak gini. Dan ini untuk bodinya masih tetap pakai body yang lama yang warna biru. Cuma ini di spotlight lapisan hitam dulu. Jadi ini kelihatan tuh dalamnya masih warna warna biru kan. Dalamnya masih warna biru, luarnya warna hitam, karena ini cuma di stiker hitam Dan ini lumayan kuat juga sih, udah berapa bulan Untuk nge light full body hitam kayak gini tuh kemarin habis berapa ya? 200 kalo salah. Jadi full body, sparkboard, semua body belakang di spotlight hitam yang asalnya warna biru Terus untuk USD nya juga ini di scout hitam Cuma ini udah ada bekas luka. Kan warna aslinya kalau USD-nya ini warna silver. Biar masuk sama konsepnya. Jadi dikasih hitam semua. Dikasih hitam, swing arm juga jadi di-repaint hitam. Yang awalnya swing arm juga warna hitam, eh apa warna silver, dikasih warna hitam lagi. Pokoknya semua di-repaint hitam tuh sampai unit track. Terus engine guard. Sama kalau ini enggak di-repaint, cuma itunya aja bawahnya. Tuh. Apa? Bottom usd nya di pen hitam juga, cuma ini ada bekas lukanya banyak. Gara-gara kemarin di bengkel, tai jalur rodanya juga yang depan hilang. Gak tau kemana lupa, lupa naro. Oke, jadi kayak gini lah konsep decal barunya ya. Kalau dibilang sih, kalau hitam kayak gini lebih sangar sih, cuma kalau yang warna biru kemarin tuh lebih berwarna aja kesannya. Sebenarnya kalau kayak gini tuh, hitam-hitam kayak gini kalau rangkanya biru lebih bagus lagi kayaknya, lebih ganteng lagi. Cuma kalau ngecat rangka biru ribet, harus bongkar semua. Dan dekalnya. Duh, enggak kelihatan jelas lagi. Karena ketutup air hujan tuh. terus grafik. Untuk knalpotnya ini pakai Kala Performance. Buat video review knalpotnya udah ada. Kalian cek bisa cek aja video sebelum video inilah pokoknya untuk video review knalpotnya sama cek sound suara kenalpotnya ini untuk bagian kaki-kaki semua ditemin cuma untuk velg sama perintilan-perintilan birunya tetap nggak diubah karena emang konsepnya hitam sama biru kan hitam aksen aksen biru lah untuk pemesanan dekalnya kalian bisa mungkin nanti bisa cek aja di kolom komentar atau nggak di deskripsi video Nanti sama saya ditaruh di deskripsi video, di kolom komentar juga lah untuk info pemesanan dekalnya. Pokoknya itu dia untuk harganya tuh Rp 650.000. Untuk yang laminasi premium kayak gini, bisa buat CRF, KLX, sama WR juga. Ini untuk bagian tankinya. Ini juga di repaint hitam kemarin sih. Kan tutup tankinya, warna aslinya warna silver. Jadi di repaint hitam semua. Karena dari kemarin juga udah banyak yang minta bang kapan review de dekal barunya, kapan review dekal barunya? mau direview, cuma kan motornya lagi di bengkel, jadinya ya baru sempat direview sekarang karena baru beres juga. Ini juga kemarin sempat sempat beres sih, sempat dipakai cuma seminggu doang, seharinya baret akhirnya ya udah masuk bengkel lagi, turun mesin lagi, ganti kruk asmo standar, kruk as ganti standar, rasio semua ganti standar terus. Ganti boringnya juga boring, ganti pakai ceramic BRT. Oke, nah untuk review detail mesinnya mah nanti aja, beda video aja. Pokoknya oke, okay. <coughs> jadi lunas ya. Untuk review dekalnya udah, karena kasihan baru sempat di-review di dekalnya, udah dipasangnya lama, cuma baru dipublish. sekarang <laughs> berapa bulan, coy? Dari bulan Maret, kayaknya Maret apa April gitu, sampai sekarang udah Oktober berapa bulan berarti itu Oke. Okay, jadi buat kalian yang mau pesan dekalnya nanti langsung aja cek di deskripsi video atau enggak di link kalau di di kolom komentar. Nanti sama saya ditaruh di situ untuk info pemesanan dekalnya. Harganya 650 ribuan yang bahan premium. Kalau yang bahan biasa yang laminasi tipis itu di bawah 650 kalau salah. 300 sampai 3 setengah gitu. Pokoknya kalian cek aja nanti di kolom komentar. Nih. Kita ngeduh dulu guys ya, dari tadi hujan tuh. Kan gue enak pulang bikin video sakit gagal hujan-hujanan set your affirmations aspirations aga